serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini bersama ada spesial banget ya dari salah satu fan yakni yakni family elements ke Leslar 23 yang e menginfokan untuk Akikah Abang L ini akan dihadirkan hari Minggu tanggal 16 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Like di Indosiar dan aplikasi video.com Jangan sampai lupa untuk kita semua diingatkan kembali Acara Akikah Abang L disiarkan secara langsung di Indosiar hari Minggu 16 Januari 2022 Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Yuk sama-sama dicatat tanggal hari dan tentunya persahabat ya, jamnya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tentu untuk acara akikah Abang El juga diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin, ya robbal Alamin dan kita lihat juga ke kabar berikutnya masih di akun Instagram yang sama Wow, baru diposting Persabed ya ketika Bang Adis Sky dan keluarga jenguk Abang L di rumah Leslar. Wow, ini ketika setelah pulang dari kondangan Persabed ya Leslar, Bang Adis Sky sudah siap menunggu tuh Abang L dan tentu ada sebuah kalimat pertanyaan. Lagi ngapain? Bahas Abang L atau meeting? Wah, wow, kira-kira apa nih Persabed ya? tembak mereka lagi ngapain? mudah mudahan saja. Apapun kejutannya, tentu kita doakan dan support selalu untuk idola laki sayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga persahabatan dengan spesial yang membahagiakan juga, alhamdulillah untuk lagu Lentera single terbaru dari Elasti, official musik video viewersnya sudah mencapai 2,3 juta viewers, wow satu kebanggaan dan masih menduduki trending dua. Yuk sama-sama kita kompak, mudah-mudahan kekompakan kita dan kesulitan kita membuahkan hasil Dan bisa di posisi pertama untuk lagu Tera Dan berikutnya juga perhatikan Ada sebuah unga spesial banget dari Indosiar yang mengunggah sebuah postingan video Dari Faulida, persahabat yang sedang berada di backstage Indosiar untuk Tentu memeriahkan acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-27 Wow, kira-kira Leslar bawa Abang El Enggak nih persahabat ya, ini keseruan di Bex Indosiar Tuh, Ada Putri juga, ada Bang Faul persahabat ya Yang selalu semangat Wow, mudah-mudahan saja acara Indosiar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Amin dan postingan ini juga tentunya Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Ucun Jahid mengatakan Ada les gak sayangku Wow ada les gak ya kira-kira Kita lihat di jawaban komentar Yang diberikan dari akun Dahlianal 189 Insya Allah ada dong wajib tanggin Indosiar Katanya tuh ada juga komentar lain Alhamdulillah insyaallah ada nggak ada juga terus indosiar yang tercinta dipantengin mah Apalagi ada leslar semangat katanya tuh Wah wow, luar biasa banget ya semangat dari para fans Mudah-mudahan tentu idola kesayangan kita memberikan penampilan luar biasa Dan tentu kita nggak sabar banget melihat idola kesayangan Apalagi ada BBL Wah wow, pasti tambah semangat banget ya Mudah-mudahan ada cidukan vitamin manja dan kabar terbaru selanjutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana